Iya, ini Pak Edi. Kembali kita melihat uh, budidaya manggot modern tanpa bau dari Yuri BSF, uh, Pak Edi. Uh, menurut Pak Edi, dari yang Pak Edi lihat, apa kelebihan budidaya BSF modern tanpa bau Yuri BSF, Pak Edi? Seperti yang uh, Pak Edi lihat saat ini, mungkin dari... Uh, media kita yang kering Media kita yang kering Tidak basah Kemudian uh, Banyak sekali Magotnya Magotnya sangat Banyak sekali Tidak berbau Tidak berbau Magotnya banyak sekali tumbuh dengan Gemuk-gemuk Tumbuh dengan bagus yang pastinya medianya mudah didapat, nah, dia mudah didapat, kemudian tadi tidak bau juga, tidak bau. sepertinya mudah juga untuk memudayakan, memudidayakan. Eh, Edi ya, Mudah sekali kita membudidayakan mangga BSF, apalagi didukung dengan uh, pelatihan dari Mbak Yuri BSF. Eh, uh, kita akan menjadi mengerti. Manajemen budidaya BSF modern tanpa bau yang baik dan benar, hebat